Nah, ini video keduanya guys jangan cuma tonton satu video ya jadi pokoknya kegiatan aku sehari-hari tuh ya kayak gini apa namanya masak air kalau nggak punya sorry ya soalnya pakai itu aku lagi isi air di wc jadi ya sebelahnya tuh wc sebelah sini tuh wc jadi ini mungkin sebentar lagi air aku mendidih Ya puji Tuhan sih guys um, Aku bersyukur juga mama kayak Mau bagi aku kayu Jadi hari ini aku masak airnya gak terlalu Lama karena apinya bagus Jadi aku pagi-pagi tuh Sambil berkegiatan biasanya sambil minum kopi Bikin kopi gitu Ya kayak gini Kegiatan aku Kayak buat Apa namanya aku kayak bikin konten youtube kan Maksudnya udah kayak Udah banyak juga lah ya Video aku yang aku upload Tapi kayak belum ada respon apapun Kayak uh, Yang subscribe eh, Subscribe juga Masih gitu aja Terus yang nonton juga masih segitu-segitu aja Tapi aku sih akan tetap kayak berusaha tetap akan kayak Ya terus upload video Kita kan gak pernah tahu kan Sampai Istilahnya mungkin ada suatu hari kita yang juga bisa kayak Itu berlain gitu kan Yang penting Aku sudah berusaha Aku percaya kok Tuhan tuh gak akan pernah Uh, ngebiarin Aku sampai benar-benar melarat Karena aku tuh selalu berpikir kayak gini ya Maksudnya Kalau Tuhan izinin Semua ini terjadi Aku tuh percaya banget Tuhan tuh punya sesuatu yang indah Untuk aku gitu Ya kadang-kadang kita memang gak pernah ngerti sih Sama maksud Tuhan apa Ya mungkin sekarang kayak uh, Apa namanya Kita dibiarin Kita uh, susah dibiarin kayak supaya pada saat apa namanya pada saat Tuhan izinin aku punya rezeki Tuhan izinin aku punya berkat ya aku lebih bersyukur lebih kayak legowo lebih kayak uh, mudah kayak sharing caring sama orang di sekitar aku nantinya gitu kan ini oh guys jadi semuanya tuh kayak disyukurin aja, karena kayak beberapa kali aku bikin konten aku mengeluh juga kayak nggak ada gunanya, nggak ada tanggapannya, nggak ada efeknya juga. Tapi aku sih berharap kayak e, pemerintah yang istilahnya apa? Nanti siapa tahu video aku ini bisa nyampe, gitu kan pemerintah tuh juga bisa ngeliat gitu loh bahwa memang banyak banget masyarakat yang sengsara akibat kasus covid ini gitu jadi ini tuh bukan main-main jadi kalau buat temen-temen di luar sana kalian masih pegang uang kalian masih istilahnya bisa menyambung hidup tolonglah kayak jaga apa bener-bener taati peraturan pemerintah prokes tuh bener-bener ditaatin gitu loh jangan jangan apa jangan main-main gitu Kasian juga kan, kalian tuh juga jangan pernah mikirin diri kalian sendiri, berpikir bahwa Ah karena aku gak tau gimana gitu, terus Kalian tuh punya banyak uang gitu, gimana sama kita yang bener-bener kayak gak punya uang Bener-bener yang kayak pengen semoga pandemi ini selesai, kita bisa kerja gitu Susah juga kalau Apa Mantap, kalau gue pikir-pikir, masyarakat biasa tuh lebih tahu loh untuk gagal kesehatan. Ya mungkin sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share ke sosial media kalian, dan di subscribe ya guys. Jangan lupa untuk berbuat baik hari ini. Bye.